Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di channel saya Ahmad Supar. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuat arang sekam bakar padi secara mudah dan sederhana ya. Dan ini saya perlihatkan, ini adalah arang sekam bakar saya yang sudah jadi dan ini adalah sekam padi yang belum jadi ya teman-teman nah sekam arang bakar padi saya ini sudah mulai menampakkan selesai dia sudah mulai menampakkan hitam dan saya akan siram dengan air karena kalau tidak disiram dengan air nanti akan menjadi abu ya teman-teman Nah, ini kita sudah siram. Eh, ini kita tunggu sekitar selama kurang, kurang lebih satu jam, ya. Nanti, setelah dingin, eh, saya akan fermentasi dengan cairan EM4. Baiklah, kita akan lanjut eh, cara pembuatannya, ya, teman-teman. Yang pertama-tama, kita membuat api kecil seperti ini. Kemudian kita tabur sedikit-sedikit Sekam -sedikit bakar padi di pinggirannya Jangan terlalu eh, Langsung di Langsung ditaruh Banyak ya teman-teman Nanti apinya akan mati Seperti ini ya teman-teman Ini eh, sekamnya sudah mulai terbakar Nah seperti ini selanjutnya kita akan lingkari seng ya teman teman memutar kita lingkari seperti ini oke teman teman ini sudah kita lingkari seperti ini nah ini asapnya sudah banyak sekali teman teman ini menandakan sekam padinya sudah mulai terbakar ya kemudian selanjutnya kita kasih ceropong cukup dari bambu saja ya teman-teman nah ini sudah kelihatan asapnya keluar dari ceropong bambu kenapa saya menggunakan ceropong bambu ini cukup praktis tidak perlu mengeluarkan biaya ya karena kalau kita buat ceropong dari besi maka akan mengeluarkan uang ratusan ribu ya teman-teman atau jika tidak ingin memakai ceropong pun tidak apa-apa Tetapi e, nanti pembakarannya cukup lama ya Dalam satu karung ini bisa sekitar 8 jaman Tapi karena ini saya menggunakan ceropong bambu e, Mungkin e, sekitar 3-4 jam ini nanti dalam satu karung itu sudah e, selesai pembakaran seperti ini ya teman-teman. Kita diamkan sekitar 3 sampai 4 jam. Baiklah teman-teman, ini adalah pembuatan arang sekam padi saya sudah nampakkan dingin kurang lebih satu jam ya maka selanjutnya saya akan fermentasi dengan cairan IM4 atau M4 IM4 ini adalah fermentasi untuk pupuk organik gunanya untuk menyuburkan tanaman dan membuat kesehatan tanah ya, teman-teman. Nah, takarannya ini adalah kita siapkan air kurang lebih 10 liter ya, teman-teman. Kita campur dengan cukup satu tutup botol EM4. kemudian kita siramkan saja setelah kita fermentasi kita tunggu sekitar satu atau sampai tiga hari baru nanti digunakan untuk media tanam ya nah Arang sekam bakar padi ini bisa untuk media tanam durian, mangga, tomat, cabai, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh